Hai teman-teman kembali lagi bersama kakak Animal Kids Official Kali ini kakak mau unboxing nih teman-teman Mainan baru yang baru saja kakak beli di online shop Oke langsung saja ya teman-teman Kita buka mainannya Let's go Wah isinya apa aja ini teman-teman Kayaknya banyak sekali nih Coba kita buka ya Sabar teman-teman Kakak lagi Ambuk Mainan baru nih Wah Bagus sekali kayaknya nih teman-teman Isinya juga banyak kayaknya Tuh teman-teman Isinya Namanya Ocean Watch Wah Banyak sekali nih teman-teman isinya Langsung kita buka yuk Let's go Wah, Gimana dibukanya teman-teman nah, Rapi juga ya Packingnya Tuh teman-teman Wah besar sekali teman-teman Kita buka ya Nah, langsung gunting aja teman-teman teman-teman kalau mau buka paket pakai gunting harus hati-hati ya karena gunting itu benda tajam. Oke. itu teman-teman apa aja isinya ya let's go kita sebutin wah ini apa teman-teman sepertinya ini lobster teman-teman oh iya bagus sekali ya ini apa ya teman-teman oh ini walrus teman-teman ini apa ya teman-teman walrus bahannya karet teman-teman bagus juga tekstur gambarnya juga bagus teman-teman Tuh, ya, lebih detail, lebih mirip ke hewannya. Mantap, coba kita lihat lagi, apa lagi sih? Wah, ini apa, teman-teman? Sepertinya ini cumi, teman-teman. Ukurannya juga besar perkiraan ukuran 10 sentian kurang lebih tuh namanya cuttlefish bagus sekali teman-teman let's go kita lihat lagi wah ini apa teman-teman bagus sekali teman-teman mirip seperti aslinya ya ini namanya kepiting bagus ya teman-teman iya. bahannya juga sekturnya bagus detail gambarnya juga bagus mantap lah pokoknya teman-teman ini apa lagi teman-teman wah ini kuda laut teman-teman ya betul kuda laut bagus ya teman-teman ayo -teman. iya kita buka lagi ya. apalagi isinya ya wah ini apa teman-teman ini namanya penyu teman-teman penyu itu dia bersirip teman-teman sedangkan kura-kura dia punya kaki di sebelahnya jadi bedanya antara kaki dan sirip teman-teman jadi teman-teman harus Tahu bedanya ya antara kura-kura dan penyu? Oh teman-teman, bagus sekali ya. Nah, ini aku lagi teman-teman. Ini namanya anjing laut teman-teman. Ya, anjing laut sama walrus itu berbeda teman-teman. Kalau walrus, dia ada gigi tanglingnya. Kalau anjing laut, dia tidak ada gigi talinya. Dan beda siripnya juga berbeda, teman-teman. Tuh, ya. Beda, ya. Oke, lanjut, teman-teman. Ada apa lagi, ya? Hmm, Ini apa, teman? Wih, apa ini, teman-teman? Bagus sekali, ya. Ini namanya hewan lumba-lumba. Hewan salah satu cerdas antara hewan-hewan yang lain teman-teman Gitu teman-teman Lanjut teman-teman Wah ini apa teman-teman Kayak gambar bintang ya teman-teman Ini namanya bintang laut Memang bentuk seperti bintang jadi disebut bintang laut teman-teman Oke lanjut Ini apa teman-teman Wah apa nih kakinya banyak sekali teman-teman kalau ini namanya Gurita Octopus Bagus sekali teman-teman Mantap Lanjut Nah ini yang kakak bilang tadi Ini namanya kura-kura Memang Bentuknya Cangkang ini hampir sama teman-teman Cuman yang bedanya itu Antara kaki dan siripnya teman-teman. Kalau kura-kura hidupnya adalah di darat. Kalau penyu hidupnya di laut teman-teman, dia berenang. Jadi harus tahu ya dibedain ya. Oke, lanjut teman-teman. Terakhir nih teman-teman. Wah, apa ini teman-teman? Kayak burung ya teman-teman. Bagus -teman. ya saya. Ada buntutnya ada sayapnya ada mulutnya nih teman-teman ini namanya ikan pari teman-teman wah bagus ya Devilfish. fish bagus ya teman-teman oke itu unboxing mainan kakak yang terbaru teman-teman jadi ditunggu ya video terbaru dari kakak see you next time Thanks for watching Jangan lupa Di subscribe teman-teman